Perkenalkan, saya Ratu Bidadari Dukun Kondang, itulah sejuta umat Ini pesan dan nasihat saya Buat Sam Sudin Jadab dan Pesulap Merah Mungkin dari umur, dari segi umur Mungkin kalian lebih tua daripada saya Kalau dari segi fisik Tapi di dalam segi jiwa Mungkin saya lebih sepuh daripada kalian Ya, buat Pesulap Merah Sama Sam Sudin Jadab. Jadi jangan lihat saya Jangan lihat siapa saya yang berbicara tapi lihatlah apa yang saya sampaikan jadi gini saya hanya menengahi saja ini nasihat buat panjenengan uh, buat Samsudin uh, kalau bisa kamu adakan konpresi press konvensi press <guruh> apa ya okay, konferensi press maaf ya saya orang Jawa uh, bahasa saya agak medok ya adakan komite intinya kamu uh, Melakukan permintaan maaf kepada masyarakat Walaupun itu kamu benar Ya, gak apa-apa, kamu minta oh maaf Walaupun kamu meyakini kamu sudah benar Tapi saya sarankan di sini kamu melakukan konferensi press Untuk meminta maaf kepada masyarakat luas Bahwa kamu meresahkan atau dan apa-apa Terus buat, ini nasihat buat pesulap merah yang dihati-hati Jangan banyak dukungan Kamu didukung oleh netizen Oh pesulap merah hebat, aku fanmu Aku gini-gini-gini Bahaya itu, nanti kalau kamu kena Star sindrom atau Sindrom star, bahaya nanti, nanti kamu lupa diri Pesulap merah ya. Masalahnya musuh kamu banyak Yang gak suka kamu banyak Takutnya kalau kamu nanti kena sindar, Sindrom Star, apa setar syndrome ya itu bahaya gitu loh lawan kamu bukan orang ecek ecek loh gitu loh jadi intinya buat pesulap merah sing harus dihati-hati jangan terlena semuanya itu harus dipikir sebab akibatnya kalau aku melakukan seperti ini resikonya seperti ini ya intinya ini pesan saya jangan dilihat dari saya kalau saya lebih muda daripada samyang ya kalau umur dari segi manusia, mungkin kamu lebih tua daripada saya. Tapi secara jiwa, secara pemikiran, saya lebih sepus, saya lebih tua daripada Samen. Pesulap merah, orangnya juga baik. Gusamsudin Jadab, orangnya juga baik. Pesulap merah juga ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Gosam Sudin juga ada sisi positifnya Dan ada juga sisi negatifnya Pesulap merah bagus edukasi Hanya saja ada kekurangannya Ada sesuatu-sesuatu yang mungkin uh, mungkin kurang ber beretika Gosam Sudin juga bagus Hanya saja juga ada kekurangannya Mungkin etikanya dan lain-lain Jadi intinya di dalam dunia ini Gak ada yang sempurna makanya di situ harus saling melengkapi segala kekurangan dan kelebihan jangan sibuk kalian mencari kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan orang lain kamu sibuk mencari kesalahan orang lain hanya saja kamu lupa mencari kesalahan di dalam diri kamu sendiri Ratu Bidadari orangnya cuek, gak ngurusin orang, gak pernah ngomentarin orang gitu loh. Selama tidak disenggol, selama tidak diganggu, ya. Katapun orang yang nyenggol Ratu Bidadari yang mengganggu Ratu Bidadari, itu pun ya saya lihat-lihat paikronya -lihat apa, kapasitasnya apa, pengaruhnya apa gitu loh. Seperti itu. Jadi kita itu harus ngaji rosok. Ngaji rosok itu ngaji hakikat. Nah hakikat itu apa? Ya sebab, akibat. Nah, Kalau orang melakukan ini, sebabnya ini ya, akibatnya ini. Kalau seseorang melakukan ini, lelakunya seperti ini, sebabnya seperti ini, dan akibatnya juga seperti ini. Jadi kita harus memahami hakikat dalam kehidupan. Padepokan di Nur Sejati apa ya Padepokan Nur Jat Sejati atau di Jat Sejati ya uh, resmi tutup jadi ditutup sama warga kalau dalam penerawangan saya saya sebagai seorang intelijen cuman intelijen goib ya jadi saya bisa mengetahui sesuatu lewat penerawangan saya uh, jadi Padepokan Jad nur sejati atau jad nur sejati, apa di dijad sejati nur ya? Saya kurang paham ya, lupa saya. Tutup, jadi yang dipimpin oleh Gus Samsudin, jadap. Di Arjowilanun Blitar. Kalau saya lihat di sini, petasan penerawangan saya memang, sementara ini memang harus ditutup. Kalau tidak ditutup, memang akan menjadikan provokasi, bahkan lebih panas lagi. Gitu. Terus kalau saya menerawang pesulap merah kondisinya yang jelas, ya memang harus hati-hati, gak boleh cengengesan-cengengesan, gak boleh ketawa-ketawa yang jelas ya, ya yes, paham sendiri kan, jelas musuhnya banyak, jadi yang jelas ada yang tidak suka gitu. Jadi intinya Ratu Bidadari sebagai dukun kontang idola sejuta umat Intinya ya tidak memihak kepada siapapun Saya dari pihak netral Saya juga tidak bermasalah dengan Gus Samsudin Jadab Dan saya juga tidak bermasalah dengan Marcel Pesulap Merah Intinya itu saja ini penerawangan saya yang jelas ada sebab-akibat gitu. ya. Ada sebab dan akibat Ini penerawangan saya Saya tidak perlu menjabarkan panjang lebar Mungkin dari kata-kata saya Ada sebab-akibat Ini bahasanya sangat halam Mungkin gitu saja Jangan lupa mampir ke channel Youtube Ratu Bidadari TV Kapan collab sama Nur Dijat Sejati Oke, Padepokan Nur di adalah padepokannya Gus Nur Samsudin. Mungkin saat ini uh, sedang ditutup untuk sementara karena kemarin habis digeruduk oleh warga yang memaksa uh, padepokan harus ditutup karena faktor katanya rumornya penipuan. Cuman di sini kan masih diproses hukum. Harus ada bukti-bukti tersebut. Kalau masalah collab, mengkolab itu gampang. Yang jelas nanti kalau situasinya sudah memungkinkan, nanti uh, ratu bidadari TV akan collab. Bukan hanya dengan Samsudin Jadab atau Pak Depan Nur tidak sejati, tapi ratu bidadari akan collab dengan pesulap merah. Eh, pesulap merah. Doakan saja nanti kita bisa silaturahmi. Oke. Okay? salam dari saya ratu bidadari maju terus idolaku Lord ratu bidadari idola bener ini mah jelas dong namanya aja ratu bidadari dukun kondang idola sejuta umat e, di sini mungkin satu-satunya ya e, konten kreator yang tanpa settingan tanpa drama ratu bidadari tidak pernah membuat konten yang Mengatasnamakan agama Atau baca-baca sholawat Atau baca-baca ayat Al-Quran Jadi real, bahkan pakaiannya saya aja seperti ini Jadi saya tidak menunjukkan Kealiman saya Kesolehan saya Kefanatikan saya Saya berpeman berpenampilan apa adanya Ya saya ini Saya ingin jadi diri saya sendiri Be yourself, jadilah diri sendiri Jadi buat teman-teman Sahabat ratu bidadari lovers Jangan lupa mampir ke channel Youtube Ratu Beda Dari TV ya. Jangan lupa di subscribe. subscribe.